Lari ini, lari ini Mencari pemadani <tuk> Yang aku cula kau, kau, kutu kutu kutu. Kutu. Kutu. Kutu. kau besar aku terpana vivinya garanya Laranya... <tuk> Asyir Masyir Manis di pipi Mundur yang kata Ada yang tuduh Akulah cari Yang ku terbenar Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tonton aja. Masih bersama saya Samu di Resolusi Ahmad Seperti biasa kali ini kita akan nonton cuplikannya Sima Brulur Haris. Sima Haris yang sangat fenomenal di tahun 2023 ini. Pasalnya ketika dia nyanyi, ketika Sima Brulur Haris nyanyi itu dia selalu menyanyikan apa yang dia dengar. Jadi liriknya terkesan acak kadut ya. Tapi terlepas dari hal itu semua, kayaknya Sima Brulur Haris ini nggak begitu lancar ketika mengeja dan membaca ya teman-teman. Oke, okay, kita play cuplikan videonya si Mabrul Lur Haris. Umurnya berapa tahun? Umurnya? Berapa tahun? Apa? Dua tahun. Dua tahun. tahun. <laughs> Lalu, Umurnya berapa? Ta Haris datang dari kota mana? Bingung. Bingung. Data... Aduh bingung. Dari oh, Haris. Dari mana? Dari mana ke sini? Dari mana dari kota? Bingung dari dia. <laughs> Kampung, tunggu Pak Bro. aduh, aku yang pergi, ingin Engkau Penyesalan salam. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Aku, aku, aku, aku, aku, aku, Manis aku, manis aku, aku, aku, Mundur yang kata.. <tuk> Terpanas, ku yang terlena kasih terpana, yang terpanas, ibunya, garanya, garanya, garanya, Ini Ku yang kawalan diring wala dirimu Oke Ku yang kawalan dirimu Ku yang kawalan dirimu Ku Lur Lur Saya jadi nge-lag nih lirik aslinya manis di bibir Terus apa memutar kata gitu kan manis mundur yang kata ku <laughs> yang kau ala dirimu itu gimana sih? kok saya jadi lupa nge bro? ku yang kau ala dirimu <laughs> saya ingat ingat ku yang kau ala dirimu ku yang kau ala dirimu ku yang kau <laughs> Kenangan, Lur, luring aslinya gimana? Saya lupa nge-lag ini mampu lunaris bisa aja Tetapi diri, diri, diri. yang kau kenangan Terus, baik. Terus, Mai Kuyang kau wala diri Puih lama dani lama dani Mungkin kan ah. lari ini Lari ini <lis> Mencari, <SILENCIO> mencari, <SILENCIO> mencari, mungkin Mencari lari ini. Yang enggak <SILENCIO> <Man, kelarus. SILENCIO> lari ini. Mirip keluarannya viral kuat nyanyi nih. Lalain, cok. Aduh, sama-sama kuning lagi. Bukan ini, ini mah ini bukan Lur Haris. Nah, ada. Asik. Asik. Oke. Welcome to New Quan. Wali Taibata batar zarapatar esquan. Papa, tight <laughs> to <Taitu> William <abibi. laughs> BB. Wow, wow wujudnya Habibie oke, Lur Haris, Mabro Lur Haris di ending video saya beri sedikit cuplikannya si Mabro Iso, sepita Mabro Lur Haris, jadi kalau kita searching videonya Mabro Lur Haris ternyata si Mabro Lur Haris itu nggak begitu lancar ketika mengeja dan membaca tulisan ya, teman-teman skrima? oke okay. R -I, I, tambah N, N S O, -O. baca ma, ma, <tuh> Jadi, uh, dibalik kekurangannya si Mah Perlulur Haris, ternyata ada rezeki Jangan lupa subscribe Youtube channelnya Lord Haris Asli, Jujur, bener Iya iya. terus, dulu Di balik kekurangannya ada rezeki, ya itu, dia, ketika dia nyanyi, apa namanya Dia mendengarkan, uh, dia menyanyikan apa yang dia dengar, jadi Sama kayak kita, ketika kita nyanyi, uh, dengerin lagu bahasa Inggris yang berlirik Inggris, pasti kita kan Ya yang kita dengar, tapi ketika kita nyanyikan lagu yang berlirik Inggris Pasti kitanya asal-asalan ya teman-teman Ya mungkin kita juga seperti Lur Haris ketika kita nyanyi lagu ber -ber berbahasa lain, berlirik lain Contohnya lagu-lagu ya, Inggris itu Oke untuk maapurulur Haris Dibalik kekurangannya ada rezeki itu. Dibalik kekurangannya Allah mendatangkan kelebihannya teman-teman jangan lupa bersyukur apapun kekurangannya apapun kelebihannya jangan lupa untuk bersyukur. Oke okay. sukses terus untuk Mabru Nur Aris. Oke okay. untuk umurnya admin kurang tahu ya ketika dia ditanya umurnya jawabnya 2 tahun. Ketika ditanya dari kota mana jawabnya dari kampung. Ya ya emang benar asalnya dari dari sana dari desa sana sama seperti saya berasal dari kampung tapi ketika ditanya ya jawabnya kotanya, kotanya dari mana berasal dari kota mana, oke okay, tapi ya good untuk Mabru Nur Haris. oke okay, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga menghibur ya teman-teman <gul>